Tiada kemenangan tanpa zikrullah, tiada amal tanpa keikhlasan, tiada ampunan tanpa maaf sesama, bulan indah dan suci akan segera berakhir. Semoga Ramadhan ini menjadi bekal bagi kebersihan hati. Di hari yang penuh berkah dan fitrah ini, semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita sebagai hambanya yang selalu meningkatkan keimanan serta menjadi insan yang dirahmati dalam takwa. Dengan kehilapan dan permintaan maaf terkirim dari lubuk hati atas kesalahan, mari kita sambut Hari Raya ini dengan desiran kata maaf yang mengangkasa. Meminta maaf adalah kewajiban dan kembalinya fitrah sebagai tujuan. Selamat Hari Raya Idul Fitri Semoga kita masih diberikan kesempatan untuk menyambut bulan Ramadan dan mulia yang akan datang. Dari lisan yang tak terjaga dan tingkah laku yang tidak berkenan, marilah kita saling memaafkan di hari yang fitri ini dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dekan beserta seluruh pimpinan Fakultas Da'wah dan Komunikasi Win Raden Fatah Palembang Mengucapkan Takobbala minna wa minkum Takobbal ya karim Selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Minaya Aydin wal Mohon maaf lahir dan batin